aneh, ngerti ya intinya tadi saya ja, kita cari faktor terbesar aja deh ngerti ya yang aneh nah yang B gimana nih G? berapa faktornya coba Coba tiga tujuh tujuh akar enam juga tambang hmm. apa Sembilan kali tujuh, tambah akar enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam belas, enam enam Nah, dikurang 8 akar 7 Kalau saya tambah 9 3 follow nah, 22 akar 7 Itu ya, dia Nah, yang C, berapa coba tebak faktornya? Key. 100 kali 2 kan? 50. 25 kali 2. Tambah. 16 kali 2. Eh. Jadi 5 tambah 4. eh Nah ini D 72 diubah jadi 36 kali 2 578 tuh faktornya berapa? 89 itu 17 Kali 17 ya uh. 9 akar 2 6 akar 2 orang 17 akar 2 15 akar 2 orang 17 akar 2 Nah ini ya. 48 16 kalau 3 faktornya 284 214, 768 berapa ini soalnya ini? sebenarnya 768 apa 268? 768 7 7? Eh? nya enam enam kali enam 16 4 64 128 jadi 3 kali 16 kali 16 4 akar 3 dikurang 16 akar 3 sebelas akar tiga kurang enam akar tiga minimal akar tiga aja deh nah ojor Jar, baca Jar. F, Jar. Hmm. F, 9, angkat 5, kurang, angkat 125, tambah, angkat 720, sama nih 36 x 20-an. Hmm. Akar 36 kali 4 kali 5. 6 kali 2. Akar 5. Arti. 9 kurang 5. 4 akar 5. Arti. 16. 16. Nah, Ipa kamu lah belajar tentang genetik kan? soalnya kita bahas Ipa. Ya. Nah ini, MTK masih ada yang liung lah ini namiko ini, kelewatan ya, nih berkali-kali tiga bulan belajar perpangkatan nih maju-maju masih nanyo lagi kage. Nah, Ay, tiga bulan sekolah nih kelewatan nih. Nah. Biologi PM nya mana? Uh, nyampe belum ini pembelahan sel? Biologi. yo Belum ya? Aneh ini. Tiga soal pertama nih. Kalau belum pernah, kak kasih tahu teorinya dulu. Pembelahan sel. Ah. Um, lancel masuk ke unit to the cell. Eh. The cell cycle, siklus sel. Nah. Ini istilahnya loh. Nah. Peranda. Ko paparan. Twitter trash one. Coba baca, saya baca, saya bahasa Inggris baca, Akbar baca, apa? Judulnya saya baca, Kak? baca, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, saya baca, Dokter, Dokter sel, cells. jadi sebagian besar pembelahan sel menghasilkan sel-sel anakan yang mirip secara genetik. Jadi digambar ini dari yang awalnya dua, membelah menjadi empat. Ini empat ikot sel ini sama kalau dengan yang dua ikot ini. Eh, jadi jumlahnya nambah tapi jenisnya sama yeah. inilah kurang lebih gambaran untuk pembelahan sel yeah. the mitotic phase alternates with interface in a cell cycle jadi fase mitotik mitosis itu. Yeah. alternates nah berbeda dengan adanya fase interfase nah sama kaget ada yang namanya yang ketiga nih, the eukaryotic cell cycle is regulated by a molecular control system. Jadi ada sistem pengendali molekul tuh, dalam siklus sel uh, eukaryotik. Beda eukaryotik, prokaryotik. Pernah kan terpapar, Ren? Hmm. Apa bedanya, Jor? Masih ingat, tak? Coba ingat. Satu itu. What is the difference between prokaryotic and eukaryotic cell? Nah itu terletak di membran inti. Kamu cingok yang baca biru biru ini. Biru biru ini kan ini inti sel bulat dia ya. bulat jadi ada selubungnya di pinggir bulat yang biru ini. Nah itulah namanya membran sel. Ayo, kelas satu inget dah ini bentuknya. Nah, kak ingeti lagi. Nah, sure harus sel ya. Jadi harus inget gambarnya. Nah, C ini. Ini beda eukariotik dan prokariotik. Kalau prokariotik tuh bakteri ini dia nyebar, ya. Ini tuh membran inti selnya. Beda dengan eukariotik. Nah, ini Prokaryotik sel lacking a true nucleus, nah, kekurangan inti sel asli itu. Nah, beda dengan prok, eukariot eukariot bulatnya nah. Kamu bayangkan ini becak gambar pizza. Nah, nyam nyam nyam nyam. Ada. Oh si Ajarah, hobi pizza? Nah, eh, bulatnya nih, nah, itu beda membran inti nah, the nucleus and its envelope gambar-gambarnya ya. nah, dia cek ini ya, bagus, terbungkus nah, di dalam inti sel inilah ada yang namanya materi-materi genetik ada DNA histone -nya. nah, dia tuh kaget si inti sel ini, dia akan membelah. Nah, C ini, ya. Jadi dari si kok dia menjadi duo. Kalian perhatikan, ke, ini kan bulat menjadi bulat warna krem, dalamnya ada warna biru kan. Nah, biru yang biru ini adalah kromosom. Pertama dia disalin dulu dari awalnya si kok kromosom menjadi duo. Nah setelah kromosomnya disalin, kaget membelah juga yang si sitoplasma dan membrannya. Jadilah dia benar-benar dua iko. Kaya mana nih? Tebayang gak? siklus sel nih? Nah ini ada lingkaran ininya kehidupannya. Siklus mitosis nah. nah. Kalau kamu maka mikroskop elektron Nah, inilah yang ada warna biru merah ini kejengahan gak gambarnya di zoom iya jelas kan nah ini adalah interfase interfase itu berpuasa dulu Ya, dia cuman mau me, me, apa me, menyusun formasi dulu tuh. belum ada pembelahan baru kayak ke, ke, ke profase ya yeah. Mulai dia, ditariknya ada yang namanya spindle, benang spindle, Baru kaget dipecahnya, di dipermetafase, membran inti itu, baru dia menyusun, berjejer kromosom ini, inilah fase metafase. So, itulah yang Cak Di soal kita. Nah, mirip gak? Oke. Okay. Jadi, nomor satu itu jawabannya apa? Jor, ekuator ya. Eh. Hmm. Eh. Oke, lanjut nomor dua, Akbar, Diaz. Baca ya. Pada gambar pembentukan sperma di samping, spermatosit primer yang bersifat diploid 2n akan membelah menjadi spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau n. Tipe pembelahan yang berlangsung pada tahap tersebut adalah Nah, ini. Dari yang awalnya 2n, dia menjadi n. Ayo, apa namanya ini? Nah, ini ini jadi kalian jingok eh. Ada pembelahan tuh tadi teorinya ada dua eko Ada yang namanya pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Nah. Apa bedanya itu? mitosis itu menghasilkan sel yang 2N juga hmm. yeah. beda dengan meiosis meiosis itu kaget menghasilkan nah, ini mitosis yeah. itu tidak kali perubahan jumlah kromosomnya tetap cak awal dulu hmm. ya yeah. nah kalau meiosis kayak kromosomnya menjadi setengahnya. Ya. Nah. Nah, M checkpoint ini lihat tuh, bedanya tuh. Nah, ya, ini siklusnya tadi. The phase, agak dari 2N menjadi N, ya, 2N menjadi 2N. Kalau meiosis, itu menjadi hasilnya, agak setengahnya kromosomnya, tuh. Ya. Nah, ini genetics. The kromosom ya kaget kelanjutannya di situ udah lo mitotik binari nah. yaitu 2 n sama n nya tuh nah mitosis ya Pembelahan yang diikuti sama sitokinesis, kalau meiosis itu lawannya, nah, ini called meiosis, in contrast, it produce gametes X or sperm, sperm itu bahasa Inggris dari sper, sperma, ya, yeah. jadi dari 4 6, jadi 2-3 oh, meiosis itu, nah, itu teorinya, ya, yeah. in chapter 13, we examine, yeah. Adibab tiga belas itu, nah ini meiosis tuh, meiosis and sexual life cycles, the family members shown and this photo have some similar features Nah, jadi kan kamu nengok, bapak hitam, emak hitam, anak hitam, negro ini kan, itulah namanya meiosis, meiosis, nah ini yang sperma bapak, warna biru, ini ovum ibu, jadi crossing over yo, nah jadi bersilangan sifat dari emak dan bapak bergabung jadilah sifat kamu. Nah itu inilah secara teori biologi yang dinamakan dengan meiosis. Kamu perhatikan ya ini sel anak ini. Ya dia ada warna biru dan ada warna me merah. Ini pembelahan meyo meiosis. Kalau yang tadi sebelumnya mitosis biru tetap jadi biru dia, nah ungu jadi ungu kan, ada nggak pencampuran warna di sini? coba jawab. sama uh. kan ungu kalau dari awal sampai akhirin. Kan? Uh. nah kalau yang meiosis tadi, nah dari biru sama merah bercampur jadi merah biru. Nah itu, ngerti ya pahamnya dari gambar ini Beda meya ya. Mito Jadi C ya. Oke lanjut nomor tiga ya. Tiga Tia Bajo. Bagian yang berfungsi Bagian yang berfungsi sebagai penghasil Salterur -sel ditunjukkan oleh Gambar nomor satu Eh Satu, satu atau satu. sih Namanya apa satu Oviduk Atau tuba falopi Tempat fertilisasi Ya yeah. uh. Jadi bukan penghasil sel telur Tuba falopi atau oviduk Ayo cari apalagi ingat Dua Tempat fertilisasi yeah. Apa namanya Nomor dua tuh hmm. Awesome ovarium, ovarium, ya betul penghasil sel telur. nama proses penghasil peng produksi sel telur disebut oog ne? kalau siapa ini? nah ini kakak zoom nah. mm. ini bagian namanya uterus. Uterus itu nama lainnya apa? Kandung kemih. Uterus rahim. Kalau kandung kemih itu aduh di dibuli, di ginjal sistem untuk menghasilkan menghasilkan urin, ya. Ini ginjal habis itu ureter dari ureter ke buli baru kandung kemih, ya. Ditampung dulu baru dia dikeluarkan ke uretra. Ya. Nah, PSK urinaria kalau kandung kemih, ya. Uretra, ya. Ini sistem urin urina, urinari perkemihan, nih. Ya. Uterus utrahim ini inilah tempat implantasi. Kamu selama 9 bulan 10 hari di perut, mak kamu tuh sebenarnya bukan di perut. Kalau di perut itu tuh jadi enam Di rahim yang benar tuh bukan di perut. Perut itu sistem digestif, ya. Eh. Nah, di rahim sembilan bulan 10 hari yang namanya tempat implantasi. Ya, nah, setelah kamu dapat makan dari tali pusat, dari placenta, eh, nyaro ke mak kamu. Selama 9 bulan 10 hari. Dibawa ke mana-mana. Nah yang nomor 4 apa tuh? Nomor 4. 4 tuh. Vagina. Ya. Kopulasi ya. nah Yang ini diantara vagina sama Ray Inilah namanya cervix, inilah yang sering, sering kanker. Rahim, mulut rahim. Oke, okay, tiga soal pertama nih, Cak mana nih? Apa terlalu lambat, terlalu membosankan? Cak Ono? Dikit-dikit, baik belajar. Yang penting ngerti, ya. Kamu listrik lah belajar belum listrik? Baru belajar. Nah, kita gitu. ke contoh listriknya. Ada juga listriknya. Sekarang ini belajar genetik ini kan, kamu kan? Kemarin terakhir PR-nya. Nah, Coba baca si Akbar 19 bar. Enggak, berapa enggak? nomor sembilan wajar apa sembilan belas perhatikan bagian berikut p domba berbulu tebal satu kali domba berbulu tipis satu dua tt atau tiga kali tt kali atau 4, F1 domba berbulu tebal. Um, atau 5, T, -t, -t. Atau uh, 6. Yang menunjukkan genotipe parental adalah? Nah, ini bahasa Inggrisnya kata dasarnya parent. Bahasa Inggris adalah apa parent? Bang tua. Tuan. F ini bahasa... Latin filial filial tuh anak ya jadi oh, no. ini genotip fenotip ya jadi genotipe dari fenotipe orang tua domba berbulu tebal itu T besar T besar nah cara bacanya itu ya coba ulangi bang Yang mana? Penotipe dari fenotip orang tua domba berbulu tebal satu adalah tbesa tbesa angkotigo coba ulangi ngomong. P domba berbulu tebal fenotip ya kan satu yo fenotip satu. Genotip. Genotipnya nomor tiga, Genotip satu, T besar T besar hmm. T besar tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tipis. tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, Domba berbulu tebal. Domba berbulu tebal. Dengan genotip. Tapi T besar. T kecil. Nah. Karena dia anak. Beda dengan yang uang tuanya tadi. T besar. T besar kan. Nah. Jadi apa ini? Bingung gak ini cara bacanya? Kamu dari cara baca harus benar dulu. Ya. Karena. Ini seolah-olah baca. Kode cheat itu, nah, nge-cheat apa? Nge-cheat point blank, kamu nggak ng galaknya ng Winner-winner chicken dinner. Nah, ini <laughs> sebenarnya. ya Cuman kamu harus benar cara bacanya. Karena kalau kamu cuman nyebut fenotip, fenotip itu sifat yang tampak dari luar. Dia sama-sama tebal. Ya. Yang satu sama lima nih. Tapi dia dibedakan menurut yang namanya genotip. Genotip yang nomor satu itu t besar t besar yang nomor lima itu t besar t ke t kecil oleh anak nah itu ada yang bingung gak sampai sini baca soalnya dulu harus ngerti kalau baca soal bingung untuk apa nih jawab gue nih ada yang bingung gak kalau ngerti kalau kakak jawab gue baru tahu ya eh? beda fenotip beda genotip eh tia aman eh? ada yang minggu enggak yeah. Tia Rifki Cuma tadi kak cara bacaan tadi kak Lu ngerti ini ayo jadi nah coba ulangi ya eh. ulangi ucapan dengan kakak fenotip domba berbulu tebal nah coba ulangi nah. Penotif, domba, berbulu Penotif, domba berbulu tebal nah genotif domba berbulu tebal nah perbulat hal. Genotipnya T besar T besar. Ya. Yeah. Nah, ulangi coba. Fenotipnya T besar T besar. Kalau fenotip tipis, genotip T ke Kalau genotip bal. Ya, yeah. fenotip tipis, genotip T ke. Nah. Hmm kak, ya, kayak mana? Yang mana? Bingung ya? itu aku bingung tuh eh waktu di beda ke yang homozigot sama psikonya itu nah, kalau misalnya nah, homozigot tuh kan t besar sama t besar. Nah, kalau kan nah, gabungan tuh apa namanya? heterozigot. Nah, kalau yang soal heterozigot. yo, soal kita ini homozigot uang tuanya. homo, homo itu artinya sama. Eh? Maksudnya apa? Sama-sama huruf -sama besar, sama-sama huruf -sama kecil. Nah, kalau anaknya ini hetero, hetero zigot, ada huruf besar, ada huruf kecil. Nah, itu ya, Jadi, hetero itu artinya berbeda. Maksudnya beda kapitalisasinya, ada huruf besar, ada huruf kecil. Kalau homo itu huruf besar, kalau itu dia tebal, huruf kecil, kalau dia otih tipis yes. ya? nah, bagus aku yang dapat di bagian untuk. yo kalau zigot tuh artinya anak zigot ya? zigo, anak hetero sama homo tuh anak yang dibedakan menurut eh uh, kapitalisasi genotip aduh besar kecil. nah intinya kalau yang huruf besar itu dominan itu dominan tuh yang lebih hebat Nah, tebal dengan tipis kan lebih hebat tebal, ya. Nah, itu. Jadi, kalau yang tipis nih kakek namanya rese. Tapi, aku udah... Resesif. Ya. Yang mana? Ya. Aku udah ngerti cara untuk ke F1 sama f Aku udah aku ngerti cara untuk ke F1, F2 sama F3-nya. Oh, iya. Itu tergantung soal memang. Kalau cek nomor 19 dia kan batas, batas F1, baik. Intinya, kalau di sini... T besar galau dengan T kecil kaget dia gametnya, ya, gametnya T kecil T besar ya ini gamet yang tipis itu T kecil nah itulah kalian anggap yang cak hayal kecak yang meiosis tadi ya nah inilah nah kalian memang harus sebelum ke genetik persilangan tuh paham dulu siklus sel ini ini anggaplah yang biru nih T besar yang warna biru yang sebelah kiri ya dari bapak yang T besar T ke dari ibunya, warna merah. Biru bergabung dengan merah jadinya. Yang di bawah ini, merah B. Bi. Merah biru. Yang merah itu apa, Zor? Berarti, Zor. Yang biru nih T besar. Yang merah ini, tadi T ke T ke Cek. Yang bapak apa tadi Thor? Biru. Biru. T besar. Yang emak. Hmm. Ah. Hmm. Berarti T ke. Nara, T ke C. Dominan T. yang bapak, yang emak rese. Resesif. Jadi, bagaimana hmm. mereka? Resesif. Ah. Filialnya. Kalau dengan bantuan ini, terbayang nggak kamu pakai warna nih? Di banding cuma kode huruf we kode cheat ini. Lumayan lah yang warna-warna itu. Nah, itulah analogi. Ya. Kamu kalau tidak kelihatan warna, ngomong ya. Kalau cepet-cepet dites buta warnanya, kaget anak kuliahnya. Ya kalau ini. ininya nih penting warna gue lebih paham itu jadi yuk dasarnya dari itu jadi genotip parental itu adalah yang nomor tiga dan empat ya Mabey nah, ya Nah kalau nomor 20 coba lagi baca lagi Persentasi PNTP bulat pada keturunan pertama hasil persilangan Antara kacang berbiji bulat B besar-B besar Dengan kacang berbiji kisut B kecil-B kecil, B kecil Nah jadi ini orang tuanya B besar-B besar B kecil-B besar, kecil, B kecil disilang ke Anaknya jadi B besar-B kecil kan? Nah jadi uh, Anaknya ini B besar B kecil bisa lancar sesamanya. Nah, jadi kakek bikin tabel dulu. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Nah. B besar, B besar. B besar, B kecil. B kecil, B kecil. B besar, B kecil. Nah, dia yang B, B kecil, B kecil yang dipintanya. Nah, ini sikok. Di antara empat, kalau si di antara empat itu arti dikali seratus persen dua ya. puluh lima persen. Nah, itu kamu genetik nih, memang harus perhatian soal ya, nggak gitu dalam manual energy idea. Ya. Nah, banyak ini tipe-tipe soal ini. Nah, eh probability at each bayang lah, eh. Oke, kita ambil si kok sesi khusus belajar. Ini. Nah, ini yang RC RC itu. Crossing P plans eh. Nah, ini kan nah sama cek tadi ini huruf P tadi nah flower color was one of the main characters of P nah, dari warnonya eh nah. ada yang biru ada yang merah bergabung nah jadilah anaknya macam-macam oke sampai sini ada yang enggak satu menit terakhir nah malahan dia bukan cuma warno eh bijinya Bukan warna bunganya, baik, Posisinya, wah, panjangnya. Eh. Nah, inilah ada DNA. Nah, menarik, tak kan, ini. Kage. penasaran tak kamu? Ayo kita ini ya. pelajari lagi ya. Kita hmm. Ini dulu ini. Nah, cni tabel-tabelnya, ya. kayak gak jelas sih. Ya, pertemuan selanjutnya. Ya kamu ini tinggal latihan wa ya latihan soal-soal ini